Terbaru terupdate dan terhanya seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah unggang spesial mengenai dari Ibu Roslala Dewi Di akun Instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan foto romantis Persahabatnya bersama Pabdance Masya Allah gak mau kalah nih dengan Leslor Dance dan Ibu Rasulmaladewi tampil romantis dan harmonis banget bersambat. Yaduh, jalan bareng berdua di tepi pantai. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat. Selalu diberikan kebahagiaan untuk Ibu Rasulmaladewi dan Papa Daniel Eddy. Ada kalimat caption yang dituliskan nih oleh Ibu Rasulmaladewi. Forever together love. Masya Allah banget ya. So sweet, romantis, harmonis. Ada... Pada diri Ibarus Maladewi dan dance Luar biasa Tak mau kalah dengan Lesti dan Rizky Bilar tampil Romantis persahabatan Dan kita lihat Di kolom komentar banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan Oleh para sahabat Yang dari akun Korean Leslar mengatakan Uh, Ibu Rosma bisa cew juga Katanya itulah aku sapa yang tak gandeng <laughs> Luar biasa persahabatan ya Dan kita lihat juga komentar lain Berikan dari akun Lesti Bilar tim Mengatakan uh Masya Allah bangga persahabat ya <laughs> ya oleh para fans Luar biasa Tentunya so sweet juga nih Ibu Rosma Dewi dan Papa Daniel Edi. Ada juga komentar dari Bang Bensi Kumbang Sembilan menit yang lalu mengatakan Raja Arab Cacit banget katanya tuh Luar biasa nih Bang Ben Selalu aja goreng-goreng persahabat -goreng ya Tetapi kita bahagia Mudah-mudahan bahagia juga selalu Untuk Lesti dan Bila dan keluarga besar Amin Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan spesial Dari akun Sabadoing Ada sekelas lari yang mengunggah Sebuah postingan cidukan Terkini Lesti dan Bila, tuh persahabatnya, perhatikan Masya Allah walaupun tentunya kita lihat dari belakang Alhamdulillah lumayan aja persahabatnya kita melihat idola kita yang tentu lagi menikmati liburan bimimun di Turki Masya Allah Alhamdulillah mereka diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu bahagia untuk mereka, amin, ya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan yang tentu paling kita tunggu-tunggu persahabatnya vitamin bahagia sebentar lagi akan di, di channel YouTube-nya Entertainment perhatikan di unggahan ini yang kita lihat masya Allah so sweet banget ya keromantisan keuangan keharmonisan langsung diberikan oleh idola kita nih tentu sebentar lagi jam pas sore kita akan disuguhkan vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Bilar. Kita lihat juga di kalimat cancer info, persahabat yang luar biasa. Level Entertainment menuliskan, akhirnya mimin baru dapat wifi kenceng nih. Sampai harus naik tower nih demi kalian. Luar biasa tuh persahabat ya. Kita wajib dukung, support yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan persahabat kita lihat juga, ada sebuah unggahan terbaru dari Bang Ariel. Mengunggah sebuah postingan foto cute juga persahabat ya. Keren, luar biasa. Hari yang cerah kata Bang Adil, para Sahabat ya. Alhamdulillah cuaca mendukung Dan tentu suhu juga mendukung di negara Turki, Persahabat, ya Mudah-mudahan di perjalanan hari ketujuh ini Kita disuguhkan kebahagiaan dan vitamin bahagia Yang selalu diberikan oleh idola kesayangan kita Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya atau stay tune di channel ini, persahabat Sahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Dulu, informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian setelah kami berkomentar? Apa yang ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.